Selamat malam untuk semua Sobat Muda, dimanapun Anda berada, hari ini kami Komsos Papin lusukan mencari seorang hebat di kawasan Wates, Yogyakarta. dialah inilah tampangnya kelihatan di sini. Beliau ini, kenapa kami cari di malam-malam gini? Karena beliau ini, menurut Komsos Papin, termasuk suhunya, apa ya, komsos hal-hal yang berkaitan dengan komunikasi sosial. di Dan di dalam komunikasi sosial ini, ada satu hal yang menarik, satu pekerjaan yang semestinya dimiliki oleh para pegiat Komsos itu adalah berani untuk melakukan atau membuat sebuah film. film. Film ini kita sering nonton, bahkan kita sejak kecil sudah menonton film itu. Dan kita, sebenarnya juga hidup kita itu bisa difilmkan, ataupun sebenarnya segala kisah kisah-kisah sederhana pun bisa kita filmkan. Tapi kita tuh kebingungan bagaimana membuat film, terutama juga pada zaman medsos ini, gereja juga mulai mengupayakan supaya film itu akhirnya menjadi sebuah wadah komunikasi yang paling kuat untuk mempengaruhi umat, agar bisa memahami pesan-pesan Injili lewat film-film pendek. Kami sudah bertemu dengan, kami akhir, lusukan dan akhirnya menemukan seorang sosok yang bisa membagikan ceritanya tentang bagaimana membuat film pendek itu. Uh, saya tidak bisa menyebut sudah berapa karyanya, nanti bisa Romo akan Menceringkan itu, Romo ini namanya Romo Agung, Nugroho Agung. Dia ini, kalau sobat muda sudah lama giat di komsos, pasti mengenal beliau. Ini sudah beberapa periode yang lalu menjadi ketua komsos, delegatus komsos Kusupan Agung Semarang, dan di kalangan para pengurus. Komsos di seluruh Indonesia beliau ini terkenal dengan memiliki talenta menjadi sutradara dan juga mempengaruhi apa memotivasi orang muda untuk melakukan karya-karya seni terutama membuat film-film pendek. Untuk itu malam hari ini kami ingin mencoba mendengar sharing dari Romo Nugroho Agung untuk bercerita sedikit Bagaimana sih membuat film pendek itu, apa juga hal-hal apa yang harus kita miliki supaya kita bisa membuat film pendek, lalu tips-tipsnya bagaimana saja, itu akan kita dengar dari Romo Agung. Mungkin Romo Agung dalam perjalanan, tapi kami beri kesempatan kepada Romo Agung untuk sedikit bercerita tentang pembuatan film pendek. Baik, terima kasih Romo Stephen. Selamat malam semuanya, sehat selalu. Sebetulnya Romo Stephen itu terlalu melebih-lebihkan dengan yang tadi dia katakan tentang diri saya. Saya itu hanya orang desa yang mencoba mengembangkan dan membiarkan imanis, imajinasi itu berjalan dan berkembang. Jadi satu poin pertama, kalau kita mau membuat film itu adalah buka seluas-luasnya imajinasi kita. Dengan imajinasi yang kita miliki, kita akan bisa didorong oleh banyak hal untuk menciptakan naskahnya, mengatur bagaimana nanti film mau dibuat, dan juga melibatkan sebanyak mungkin orang. Imajinasi ini sangat penting di dalam karya untuk pembuatan sebuah film. Yang kedua, untuk membuat film, kita tidak perlu ragu dengan sarana yang kita miliki. Apapun sarannya, kalau itu kita sudah bisa menggunakannya dengan sebaik-baiknya, akan bisa membuat film yang mencukupi. Bahkan dengan handphone sekalipun, itu bisa kita gunakan untuk membuat film. Dulu kami pernah membuat film dengan handphone, dan ikut kami ikutkan di lomba CNYS World, dan ternyata jadi juara dunia. <laughs> Luar biasa ya, Romo. Ya. Itu dari hanya Samsung S3 waktu itu, oh. Samsung lama Yang ketiga, eh, pokoknya berbuat dulu. Bikin aja, bikin. Eh, tidak usah berpikir hasilnya baik atau buruk, tapi bikin, lalu dilontarkan, kalau nanti mendapatkan kritik, itu malah kita harus bahagia. Mendapatkan kritik, kritik itu pasti akan memberikan dorongan pada kita untuk berbuat lebih baik lagi. Nah itu rasa saya tiga hal itu, itu yang menjadi awal kita untuk membuat sebuah film. Imajinasi, tidak menyerah pada sarana, dan memulai untuk membuat ya sementara paling sering itu dulu kecuali nanti kalau ada banyak jawab Romo ya Oh ya Nah jadi berdasarkan imajinasi dan kemauan Oh eh, lalu Romo akhirnya bisa melakukan sebuah karya, menciptakan sebuah karya dengan alat yang terhitung sederhana seperti yang disebutkan tadi. Lalu ketika di signis pertemuan signis di Ketapang, kan ada satu karya Romo yang kami pelajari. Saya tidak mungkin menyebut judulnya itu, mungkin Romo bisa menyebut judulnya itu, lalu... Kira-kira inspirasi apa di balik itu sehingga membuat ya, semua film yang apa ya musikal film musikal yang saat itu kami tonton sebagai anggota untuk bisa menjadi inspirasi bagi kami. Ya yeah. uh, film musikal itu sebelumnya saya tertarik sejak mulai membuat film tahun 2000, eh, 2010 ya itulah yang tertarik pada suatu kali saya ingin membuat film musikal pada waktu itu yang mendorong saya untuk membuat film musikal itu sebetulnya film Jesus Christ Superstar film Jesus Christ Superstar itu dibuat tahun 1975 ada dua model ya model yang outdoor, dan model panggung. Saya tertarik dengan lagu-lagunya yang seringkali mungkin kita sudah dengar ya, I don't know how to love him, yang Maria Magdalena menyari, menyanyi di depan Yesus. Dan itu saya sangat tertarik dengan film musikal seperti itu. Bagaimana lagu-lagu itu menjadi sebuah refleksi yang akan membantu banyak orang merenungkan sesuatu. Nah di awal membuat uh, film di Komsos tahun 2010 saya pengen suatu kali pengen membuat film musikal Tapi untuk sampai pada membuat film musikal nah saya kami harus latihan dulu Latihannya dengan membuat film-film sederhana dulu Film-film dokumentasi sederhana Lalu membuat film pendek Lalu membuat film panjang Nah karena saya tahu bahwa tahun 2018 itu sudah harus pindah dari Komsos, lalu saya genjot untuk membuat film musikal itu harus menjadi kenyataan. Karena nanti kalau saya lepas dari Komsos, saya nggak bisa membuat itu lagi. Maka pada waktu itu, lagu-lagunya belum semuanya tercipta. Saya tidak seperti Romo Steffen, ya kalau Romo Steffen itu nyanyi suaranya bagus. <tuk> <tuk> kalau saya nyanyi ayat-mayat pada bangkit. Ya berani aja, nekat aja tuh Romo. <laughs> Kalau saya nyanyi mayat-mayat pada bangkit dalam Roma 7, nyanyi mayat-mayat pada beranusurak gembira itu ya. Nah, Lalu waktu itu saya membuat syair-syair lagu. Idenya hanya sederhana. Idenya, saya itu terpikat dengan Ibu Maria, Bunda Maria, seorang perempuan muda, yang mendapatkan kabar istimewa dari malaikat, bahwa ia akan mengandung dari roh kudus, yaitu Yesus. Lalu saya, imajinasi saya, bagaimana toh seorang perempuan muda mendapatkan kabar seperti itu, harus mengandung padahal dia belum bersuami. Nah dari sana lalu imajinasi itu bergerak sedemikian rupa, lalu merenungkan kegundahan hati Maria, situasi duka yang dihadapi Maria, bagaimana dia bertemu dengan Yusuf, dengan Elisabeth pada saat dia menghadapi Yesus di Salib, lalu pada saat Yesus di Getsemani sekalipun itu, saya coba imajinasi saya berkembang meskipun di kitab suci tidak diceritakan Maria di Getsemane. Tetapi saya membayangkan karena Maria itu tahu semuanya tentang Yesus, Lalu saya gambarkan juga pada waktu di Taman Getsemani, bagaimana seorang ibu yang melihat anaknya mengalami kepedihan, pasti ingin ibu itu menggantikan anaknya. Seperti kalau ibu anaknya sakit, dia akan mengatakan, lebih baik aku yang sakit, jangan anakku. Bahkan kadang-kadang mereka berdoa, Tuhan kalau boleh aku yang menggantikan sakitnya anakku. Nah, itu lalu saya renungkan, lalu saya buat syair lagunya. Setelah syair lagu semuanya komplit, lalu saya buat lagu itu saya tata menjadi sebuah skenario. Skenario, kebetulan saya juga nulis skenarionya nya Skenario dengan lagu-lagu yang ada. Jadi, kalau dulu di komstros, Romo dan kawan-kawan, itu Palu Gada, Palu Minta Gue Ada, itu <laughs> jadi ya dari menulis naskahnya lalu nanti menyutradarai dan sampai menggulung kabel pun dilakukan itu ya lalu dari teks-teks lagu tadi itu lalu saya rangkai sebuah, menjadi sebuah skenario lalu skenario jadi di breakdown bagaimana nanti settingnya shootingnya dan sebagainya dengan memanfaatkan nah ini salah satu yang layak untuk saya aturkan adalah triknya, supaya biaya kita tidak mahal, memanfaatkan dan bekerja sama dengan umat yang ada di lingkungan atau basis atau di paroki Saya tidak pernah memakai artis, karena nggak punya duit. Om nggak punya duit. Maka dengan keyakinan bahwa seluruh umat itu bisa menjadi aktor dan aktris, asal kita latih sebentar saja, itu pasti bisa. Nah, dengan itu lalu setelah naskahnya itu jadi, lalu saya mencari judulnya apa. Nah, judulnya, oh judulnya di mataku, karena Maria yang memandang Yesus, memandang Yesus dari sudut pandang Maria. Nah, itu lalu jadi kayak gitu, dan sebetulnya Bahkan itu juga lagu-lagu itu dibuat oleh orang-orang muda, dan orang-orang muda yang banyak juga yang belum bisa membuat lagu. Kayak frater-frater itu mereka belum pernah membuat lagu, saya tantang ini aku ada syair, bikinkan lagu. Gimana mau, pokoknya bikin sesuai dengan seliramu, wah akhirnya jadi juga. <laughs> <laughs> jadi modalnya tidak perlu berpikir harus orang-orang yang profesional gitu ya. Tetapi... Komsos itu adalah menciptakan orang profesional. Tapi Komsos tidak bekerja dengan orang-orang profesional, tapi menciptakan orang-orang menjadi profesional. Nah Banyak tahu teman-teman di Komsos Semarang, setelah mereka bersama-sama lalu pamit, Romo boleh enggak kami pergi mau kerja di tempat A? Oh silahkan. Karena dulu saya di Komsos itu, saya menciptakan orang profesional, bukan menggunakan orang profesional. Tapi orang amatir, Kamatkan ya, nah, iya, iya. orang yang mempunyai cinta. Mereka yang mempunyai cinta akan menjadi profesional. Nah itu kalau cerita tentang film yang tadi disebut Romo Steven di Ketapang hmm. film di Mataku ada di YouTubenya Komso Jadi lagu-lagunya syairnya dibuat oleh orang yang tidak bisa menyanyi. Lagu-lagunya dibuat oleh orang-orang hmm. muda yang ia ya, pengalaman untuk membuat lagu tidak banyak tapi mereka mempunyai semangat untuk mencipta, skenarionya ditulis oleh orang pinggir kali, yaitu Agung sendiri. Romo-Renna Romo ini. Ditata sedemikian rupa dengan imajinasi bagaimana Ibu Maria menemani Yesus dari lahir, dari menerima kabar gembira sampai wafatnya. Jadi main imajinasi, Romo. Oke, okay, okay. ya poin yang sangat menarik itu imajinasi Romo ya. Lalu saat ini kan yeah. ada kecenderungan orang untuk oh, copy paste gitu ya. Ada ada semacam perilaku yang dianggap lasim di zaman begini ini, itu copy paste. Nah, apa ah, termasuk juga berita-berita atau informasi itu di copy paste. Oke, okay. apakah bagaimana melihat? Tantangan untuk membangun imajinasi, sedangkan banyak orang yang sudah tercebur dalam kebiasaan seperti itu, menurut Romo bagaimana? Apakah menjadi hambatan orang untuk berani berkreasi atau menciptakan seperti yang dilakukan oleh Romo atau tidak? Iya, copy paste ini menjadi penyakit. ya, Penyakit yang mungkin karena orang pengen tampil baik. Mungkin karena tidak percaya diri, mungkin juga karena pengen cepat dan gampang. Tapi sebetulnya kalau menurut saya, setiap orang itu mempunyai ide dan gagasan. Setiap orang itu mempunyai impian di dalam dirinya. Nah, rasa saya daripada kita mengkopi atau mempaste dan mempaste punya orang, ide dan kekayaan yang kita miliki, kenapa kita tidak urai. Nah, kalau kita mengurai ide dan kekayaan yang kita miliki, itu akan jauh lebih indah daripada hanya copy paste. Dan sebetulnya, akan lebih mudah kalau kita itu mengurai ide dan gagasan sendiri daripada copy paste. Karena ide dan gagasan kita sendiri itu kita mau kembangkan kayak apa, itu kan selaras dengan pikiran dan rasa-perasaan sekaligus apa ya komitmen kita sendiri, keprihatinan kita. Maka kalau saya boleh sarankan, lebih baik membuka seluruh gagasan sendiri, membuka selebar-lebarnya pikiran-pikiran yang kita miliki, tempat-tempat lain itu hanya pendukung saja. Jangan sampai tempat-tempat lain itu menjadi apa ya seluruh rangkaian karya kita <laughs> bahkan berani karena dulu kita kalau membuat uh, film lalu kalau ada musik iringan itu kan kalau dari lagu yang umum seringkali kan kena bendo dari YouTube mm -hmm. kecuali yang memang sudah terbuka maka kita menantang ayo bikin soundtracknya itu sendiri mm -hmm. maka setiap kali membuat film baik yang di Komsoskas ataupun yang diminta oleh KWI selalu saya bikinkan soundtrack film eh, soundtrack musiknya sendiri sendiri ya ah, ah, ah. ya pokoknya seliar-liarnya lah ide kita hmm. jangan sampai kita terpungkung dengan copy paste <laughs> <laughs> ya maka yang selama ini lalu kami bikin itu nggak pernah sama Romo Oh gitu. Gak pernah sama ya, ya, karena ya. ya memang kalau sudah dibikin selesai, lalu ya, ide, yang ide unik, baru, ya. gagasan hmm. baru lagi. Hmm. Betul ya. Semakin kita berani membuat uh, membuka untuk gagasan baru, hmm. akan semakin muncul kok gagasan-gagasan yang lalu lain. Hmm. Hmm. Lalu saat ini kan film akhirnya bisa menjadi kalau di dalam lingkungan kita sendiri dalam konteks kewartaan kan film itu juga menjadi KTKC ya kalau seperti yang saya lihat ya. Romo sering membuat video-video uh, pendek ya dengan percakapan dengan waktu itu Romo pembantunya ya. Romo Agung itu sekarang ya. katanya sudah pindah ke ini Sumatera itu ya. pesannya dari idenya itu dari mana tuh, sampai setiap hari tuh ada-ada aja tuh, apa nih, video pendek yang menarik. Itu sederhana sekali, mungkin diambil pakai HP aja kali waktu itu ya Romo ya. Sering bulan, sering bercakap-cakap, ngamati apa yang ditemukan, itu nanti sungguh akan membuka cakrawala kita untuk menemukan gagasan. Hmm. Misalnya kemarin yang dengan Romo Wicak itu, soal hmm. pisang yang ditulisi nama-nama itu, Oh, ya, ya, ya betul, nah, betul itu dari cerita yang dulu itu saya dengar bahwa di suatu tempat di suatu komunitas ada orang yang menulisi makanan makanannya lalu ada salah satu yang cerita wah makanan di tempat bekerja sudah ditulis tulisi nah, gitu nah dari sana lalu saya membuat waduh makanannya ditulisi wicak, agung wicak gitu, <laughs> hanya untuk mengkritik. Nah, waktu hmm. itu ya saya melihat kok kolektor itu banyak orang pakai uang Rp2.000-an, padahal kalau hmm. untuk makan saja mereka atau untuk parkir aja lebih dari Rp2.000, nah, biaya ke WC itu kan Rp2.000, berarti kolektor sama dengan uang WC. <laughs> ya dari ide-ide itu aja romo sederhana ya, menggetarkan. tapi yang hmm. kolektor itu malah yang pakai bukan hanya gereja katolik ya romo. Hmm. itu gereja-gereja Kristen pada pakai itu. pada pakai juga tuh video pada itu. kalau dikirim ke umatnya mereka. Hmm. jadi waktu itu berapa video tuh romo? yang dengan romo Wicak dengan romo bicak. Hmm. dengan romo bicak itu ada 30-an ya? tiga 30 puluhan. Ya. Kalau dengan Pak Ijo itu sudah mungkin tiga delapan. Pemisah Romo Agung ini sekarang menjadi pengurus Komsos KWI. Kami sedang <tuh> menyusun pedoman tentang apa ya Komsos, karya Komsos di lingkup KWI. Semoga itu nanti ke depan juga akan menjadi pegangan untuk Komsos-Komsos di Kuskupan. Nah, kita lanjutkan kembali dengan obrolan kita dengan Romo Agung tentang film-film di dalam karya Komsos. Romo Agung ini selama ini bersama pastor rekannya yang namanya Romo Wicak, mereka telah menghasilkan begitu banyak video pendek yang berkisah tentang hal-hal sederhana, tetapi itu menjadi inspirasi bagi banyak orang. Tadi Romo Romo Agung bercerita bahwa dia mempunyai video sekitar 30-an, dan itu juga dipakai oleh gereja-gereja lain untuk memberikan pewartaan atau apa ya, memberikan inspirasi kepada umatnya untuk melakukan hal tertentu. Kami persilakan Romo untuk sharing, lebih lanjut lagi tentang bagaimana membuat film pendek itu dan bagaimana kita memanfaatkan gagasan-gagasan sederhana yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Okay. Ya banyak tulang, banyak ngobrol, banyak apa itu melihat hal-hal yang tak biasa dilihat orang dengan baik lalu kita tampilkan di sana hal sederhana sebetulnya yang menjadi apa itu di dalam diri kita itu sesuatu yang tampaknya sederhana tapi bisa memberikan makna sekaligus juga kalau memang mau berpikir untuk edukasi yang lebih lagi memang kita bisa membuat dengan apa uh, saya mau apa dengan film itu sekarang Jadi, ini kan kita, ya. kami, uh, kami diajak oleh Siknis untuk me menggarap film yang apa ya ber berkisah tentang pluralisme atau kebinekaan kira-kira dari topik atau isu ini Hal-hal apa yang akan menjadi unik kalau itu dikisahkan gitu? Nah, ya, kalau yang kita umum, kalau kita mau melihat yang umum memang kebinekaan ini seringkali terganggu karena prasangka. Prasangka ya? Iya, karena prasangka. Kalau misalnya diambil, kalau kita pakai yang situasi itu ada prasangka tertentu. Tentang entah seseorang atau sesuatu, lalu ternyata itu hanya prasangka yang salah, dan itu lalu bisa diangkat menjadi sebuah film. Misalnya, contohnya, contohnya eh, apa ya? Ada orang pakai peci, lalu dia bingung, kok menemukan, misalnya salib dia mau salib, lalu orang katoliknya berprasangka, wah ini orang berpeci kok bawa salib, apa jangan-jangan mau dibuat, melecehkan, dan sebagainya. Misalnya itu prasangka. Tapi setelah, ternyata setelah dialog, bahwa dia itu menemukan salib itu di tempat sampah, dan dia merasa bahwa ini tidak benar, harus dialog, tapi dia bingung mau ke kepada siapa. Misalnya kayak gitu. Atau bisa juga mau mendengungkan sesuatu yang apa itu mau dikatakan bahwa ini yang harus dilakukan sebagai orang yang hidup bersama. Misalnya, soal puasa. Bagaimana mengangkat puasa orang Katolik dan puasa orang Islam. Itu kan hal-hal yang sama. Lalu itu untuk pengetahuan dan pengajaran. Oh ternyata orang Islam kalau puasa seperti ini, kalau orang Katolik, kalau puasa, dia berpantang, misalnya. Misalnya suatu kali ada anak Katolik lagi berpantang, lalu diajak jajan, aduh aku pantang jajan nih, ini kan masuk ulang tahun saya, ya enggak apa-apa ya jajan, wah enggak aku berpantang, tak temannya aja jajannya. Lalu dia bisa menerangkan, oh kalau Katolik ini kami berpantang, misalnya kayak gitu, nah, itu kan bisa dibangun juga kayak gitu dan masih banyak lagi misalnya di Pangkal Pinang apa yang khas di dalam relasi mereka hal yang umum misalnya soal gotong royong atau apa kerjasama antar warga untuk membangun masjid atau kerjasama antar warga untuk membangun gereja atau bisa juga misalnya ada umat Islam yang mengumpulkan dana untuk membantu pembangunan gereja. Okay. Nah, itu juga menarik, Pak. Kan? <laughs> ya, ini sederhana ya. Hal -hal oh, serana, serana ya, sederhana. Enggak hmm. usah yang sulit-sulit. Hmm. Kita punya satu gagasan, nanti pemirsa itu akan memilih sendiri. Hmm. Pemirsa itu akan mempunyai artinya sendiri. Tapi kalau kita artinya, Misalnya, saya sebagai penulis skenario, saya nanti sebagai sutradara, itu saya ingin membuat film dengan tujuan A. Hmm. Tapi penonton film kita itu A aksen 1, A aksen dua, A aksen tiga, bahkan bisa B atau C hmm. mengganti dengan kita itu. Tapi kita tidak usah berpikir A a aksen 1, 2, 3, 4, 5, sama B, C, D, tapi kita cukup bahwa yang kita maksud adalah a hmm memilih penonton biarkanlah mereka memilih sendiri memilih sendiri ya, menafsirkan iya, ya. nah, menafsirkan sendiri lalu ya dalam kalau memberikan judul umpamanya hmm. memberi judul sebuah film itu uh, pakai bahasa-bahasa yang sederhana ataukah kita memakai suatu macam tiba-tiba seperti hitam atau beda dan sama. Apakah eh, film judul-judul eh, seperti itu apakah menarik atau tidak menarik menurut Romo? Tergantung segmen yang mau dituju dong. Nah, ter tergantung segmen yang dituju ya. Iya. Hmm. Kalau segmen dituju anak remaja, orang muda memang judul-judul yang kas dengan bahasa mereka. Oke. Okay. Tapi kalau kita segmennya itu memang mau Uh, pewartaan tertentu ya kita pakai bahasa-bahasa ya kas pewartaan Pewartaan ya Bahkan kalau pewartaan untuk orang muda pun ya pakai bahasa orang muda boleh Oke okay. Nah saya beberapa film ada judulnya pakai judul bahasa latin Misalnya pedibus apostolorum uh -huh. Lalu mte Karena saya perterankan soal romoprentaler dan kardinal tanggoyono Oke uh -huh. Oke okay. nah tapi juga ada di mataku hmm. ada film yang itu gemblung itu kan hmm. gemblung itu sebenarnya ada artiannya dengan mau bicara itu film pendek itu gemblung gemblung ya <laughs> gemblung itu waktu itu saya tuliskan maksudkan adalah gerakan edukatif membangun batin lahir umat mencintai Tuhan oh, oh gitu ya iya hmm. katanya he, sebu sebuah diksi yang sangat familiar di segmen masyarakat tertentu ya, ya. tapi punya akronimnya. Arti, akronim yang luar biasa ya. ya. <laughs> akronimnya itu. Iya ya. ya. bisa itu macam-macam tergantung kita mau apa segmennya Padahal hmm. itu buat gemblung itu. Hmm. Lalu saya meminta Romawi untuk berlakunya seperti orang gemblung. Maka dia kan gayanya menjadi gaya yang agak gila gitu dah Karena gemblung. jadi menyampaikan sesuatu secara gemblung, secara agak gila Dengan seorang Romo Dan ternyata itu pada waktu itu Romo bijak lalu jadi terkenal Berarti Romo membuat cerita itu cocok dengan toko atau pemerannya ya iya yang pemeran itu harus kita selaraskan kita punya, harus laraskan gitu. ya iya kalau dengan Romo Wijaya saya buatnya keblum dengan endro dan teman beda lagi gitu misalnya Romo Stephen itu mau dibuat apa itu ya bisa nanti itu bisa ya bisa kalau nanti katakan Romo Stephen kayak apa itu paling videonya enggak ada satu menit atau itu. Enggak, ya. Saya sering waktu itu sering dapat Romo-romo kirim yeah. tiap, nah, saya selalu dapat tiap hari waktu itu. Se setelah Romo Wicak pindah ke Binjai atau yeah. itu, itu baru ini ya. Nah, jarang dia kadang saya suruh syuting sendiri dia enggak berani, enggak pede. Oh, enggak pede. <laughs> dia pede kalau ada saya. Jadi <laughs> Romo itu sekaligus punya gagasan sekaligus juga menjadi inilah orang yang memvideokan hmm. <laughs> jadi tiap jadi hari itu ya. ya waktu itu tiap hari tiap hari selalu kalau <laughs> saja ada itu Nah, lalu saya dengar-dengar Romo juga membuat macam film dokumenter ya tentang pastor-pastor tertentu yang itu akhirnya menjadi sebuah ini ya upaya untuk mempengaruhi umat lain atau bukan mempengaruhi tapi mengajak umat lain untuk berdonasi atau atau semacam itu saya pernah dengar seperti itu apakah benar Romo? Nah, nah. Oh, ya kalau film dokumenter nah. saya waktu itu membuatnya film ada dokumenter itu tentang Romo Prantalor, nah, Romo oh. Mangun, Monsieur Bujoso Marto dan Kardinal dan Oh oke. Okay. Itu film-film panjang, sedangkan mm -hmm. kalau yang untuk donasi, waktu itu dokumenter untuk Romo-Romo -romo Sepo. Oh, yeah. itu dokumenter Romo-Sepo kerjasama part, dengan Komsos KAS. Ya? Mm. ya, untuk rumah, pembangunan rumah Sepo itu mm. dengan Komsos KAS. Oh. Lalu untuk menarik donasi, dan lumayan dari video itu bisa dapat antara 2-3 M. Oh, besar. Yeah. <laughs> <Gilain> Karena banyak orang banyak orang mencintai Romo Banyak umat mencintai. Dan sebetulnya untuk fundraising kayak gini, video ini di zaman sekarang ini akan sungguh sangat efektif. Mungkin kalau pakai proposal, kita misalnya saya mau fundraising di Pangkal Pinang kan harus izin Bapak Uskup Pangkal Pinang. Ya nah, Kalau video kan nggak perlu izin Bapak Uskup. <laughs> Iya, miring. Ramo mau fundraising ke Jakarta, nggak perlu izin Kaderator Cuario? Iya. <laughs> Kirim video aja ya. Kirim video aja, nggak perlu izin. <laughs> <Cardinal Terjuario. laughs> Dan itu sudah beberapa kali video kami gunakan untuk fundraising. Dan sekarang nampaknya banyak orang tertarik membuat video untuk fundraising. Hmm. Ya yeah. hmm. Romo 7, kuncinya ada satu Romo, One ah. Step Ahead. Oh gitu. Ah, ah. Hmm. One Step Ahead. Hmm. Kita harus berani melangkah hmm. satu, satu langkah di depan. Di depan ya harus harus yeah. berani ya harus harus begitu. Hmm. Hmm. <laughs> berani itu One Step Ahead. <laughs> Tidak usah, mencoba mencoba, tapi. Huh? dengan kita <laughs> ini saling. yang harus kami punya di kusupan ekomsoh eh, kusupan ini supaya makin banyak hal yang bisa kami lakukan kan nah, nah sebetulnya banggabindang itu kaya kaya ya kaya untuk membuat film dengan misalnya dari rum parokinya mas binner yang dari pulau ke pulau itu Ya, itu ya. Juga bisa menjadi film yang menarik sekali. Dan itu kalau dibuat secara istimewa akan menarik orang untuk datang ke situ. ya betul. Di sini daerahnya pulau-pulau lalu sosiologisnya juga menarik, kaya gitu, kulturnya juga macam-macam seperti di daerah Tanjung Balai Karimun bahkan hmm. satu pulau terpencil itu malah itu menjadi cikal bakal umat di wilayah Kulon Riau. Nah, ah. kalau diambil dengan panorama yang cantik di situ, ah. dengan angle yang bagus, hmm. lalu ditampilkan di situ sebagai uh, cikal bakal gereja, wah itu pasti akan banyak menarik semuanya. Bahkan kalau mau mengambil agak except the bishop papa uskup diminta untuk menarik perahu. Oh <laughs> gitu ya. Bisa aja. Gitu. Kami itu, itu dulu uskup kami di sini selalu disebut dengan bishop of the sea. Uskup pulau-pulau. Iya. -pulau. Hmm. Yeah. Nah. Berarti nah, kan sampai lu kan uskup. Uskup harus ke pulau-pulau gitu kan. Kadang-kadang yeah. bisa kayak pompong motor nelayan kecil, kapal nelayan, itu hal-hal kayak gitu, kalau di film kan juga menarik ya Romo. Wow, sangat menarik ya, sangat menarik dan itu akan menggerakkan kepedulian banyak umat. Hmm, hmm, hmm. Apalagi hmm. pas bapak Oscom kayak gitu, Romo Stefan dan kru menemani lalu mengambil gambarnya menjadi. Ah, ya, ya. Jadi, harus pas, menarik ya. Wah, oh, hmm. menarik sekali. Hmm. Kami di sini ada satu pulau, eh, satu paroki yang umatnya itu uh, sederhana, orang nelayan. Pulau-pulau, mm. ada satu pulau, satu komunitas basis gitu kan. Lalu hari minggunya dia nyebrang ke pulau lain untuk hari minggu gitu kan. Mm. <laughs> itu situasi-situasi yang sangat uh, unik sangat sangat ya. berbeda dengan situasi di tempat lain. Dan iya. Itu, ah. Misalnya dikasih judul, perjuangan okay. <laughs> anu, menemukan, perjuangan bertemu dengan Yesus, Berjuang, bertemu, ya. Ya, Yesus. Nah, itu itu misalnya. Perjuangan bertemu dengan Yesus. Dan itu akan sangat menarik bagi banyak orang, Romo. Oke, okay, ya. ya. Hmm. mungkin, saat mungkin banyak sekali. Pokoknya idenya harus harus banyak ya. Nah, Liar aja Orang hmm. lain mau bikin apa terserah mereka. Aku mau bikin sesuatu yang kayak gini. Itu ya. Kita hmm. harus bikin sesuai dengan ini ya. Kita ya. rasa yang berkembang ya. perasaan ya. kita ya. Hmm. Hmm. Gak usah berpikir harus bikin kayak orang hmm. lain. Gak perlu lah. Ya usah terlalu tinggi ya. <laughs> Dengan... Ya. Bikin dengan kemampuan kita uh -huh. Kita bisa mengerjakan uh -huh. Uh -huh. Lalu Sesuai Dengan yang, alat, yang kita miliki ya, Alat ya, alat yang kita miliki ya uh -huh. Gak usah menyerah alatnya pokoknya <laughs> Sekarang Yang penting Keimajinasi juga Harus dirawat atau bahkan yeah. Digenjot ya Supaya yeah. Imajinasinya harus kaya kan Iya gitu. harus dibuka terus Harus dibuka terus kan ya Satu hal yang sangat mungkin Romo, mungkin dia hmm, hmm. Misalnya sekarang membaca Satu fenomena Tadi hmm. Romo menceritakan di paroki Tertentu dia kalau Komunitas basis ada Kalau mau ekaristi dia harus pergi ke pulau lain hmm, hmm, hmm. Nah di situ Mungkin teman-teman diajak Kira-kira yang muncul dalam Imajinasimu apa kalau kamu ingin menyampaikan apa dengan imajinasimu itu, nah itu aja lalu jadi satu kalimat, satu kalimat yang ingin aku sampaikan tentang hal ini satu kalimat itu satu kalimat ya satu kalimat, nah satu kalimat itu lalu dipecah menjadi tiga kalimat oh gitu nah jadi tiga kalimat itu isiannya nanti jadi poinnya adalah satu kalimat, poin pertama tadi itu. Nah aku kalau biasanya kalau aku membangun bikin sebuah film, aku juga merumuskan dengan satu kalimat terlebih dahulu. Saya mau menyampaikan apa di filmku itu dalam rumusan satu kalimat. Satu kalimat ini lalu saya urei dalam tiga atau lima kalimat. Nah, itu yang mungkin itu. dalam berita yang disebut dengan lead itu, kan Iya. Ya. Yeah. Yeah. Dia pengantar supaya orang semakin beresplorasi gitu ya, Robb. Iya, betul. Di situ lalu sudah, lalu kalimat-kalimat itu lalu menjadi sin-sinnya, Robb. Hmm. Sudah, <laughs> sederhana gitu. Enggak usah berpikir banyak-banyak. Tetapi memang untuk mengkristalkan dari penglihatan kita, dari pembacaan kita menjadi satu kalimat itu butuh energi tersediri. Hmm. itu ya hmm. satu kalimat aja udah nggak usah banyak banyak tidak terlalu banyak kalimat ya nanti keduanya yeah. akan menjadi membingungkan ya iya yeah. kita sendiri nanti akan jadi bingung bingung ya hmm. paling gampang itu satu kalimat lalu satu kalimat diurai jadi tiga kalimat itu jadi tiga sinema hmm. ya romo sejak Kapan mulai mencoba-coba untuk membuat film itu? Iya Sejak tahun berapa, Romo? Atau sejak usia imamat keberapa? Atau apakah sejak prater gitu? Sejak jadi komsos. Oh, sejak jadi komsos. Jadi komsos. Karena jadi komsos selalu saya belajar. Pada hmm. waktu itu sama musir Harjo ditanya, hmm. Romo mau kursus apa? Atau Romo mau studi apa? Saya jawab, kalau kursus studi Romo-romo yang muda saja Romo emang Romo sudah tua ya daripada yang lainnya Romo saya eh, daripada nanti saya belajar lalu lulus sudah tua mendingan yang muda-muda aja saya belajarnya dari membaca dari internet dan dari bercakap-cakap dengan orang nah dari situ lalu saya eh, mulai eksplorasi bagaimana tuh menulis skenario Bagaimana tuh menjadi sutradara, bagaimana itu menggunakan kamera, itu pada waktu di loh saya nggak punya ilmu apa apa. Oh itu. Iya. Semua belajar dari cara-cara sendiri. Hmm, hmm. Jadi otodidak semua Romo ya, sejak iya. masuk Komsos selalu itu ada keberanian untuk belajar. Belajar. Sendiri, berani ya. berani membuat sesuatu. Hmm tidak berpikir baik atau buruk, pokoknya berani berbuat. Iya. Semakin kita berani berbuat dan menghasilkan sebuah karya, nanti dukungan akan semakin banyak. Itu yang terpenting, Romo, ya. Hmm. Setelah itu kan, dengan sendirinya sudah berani berbuat, mungkin dengan sendirinya imajinasi pun akan semakin, semakin diperkaya, ya. Ini ya. nah, karena ada komitmen, ada ya. niat, hmm. Hmm. dan sebetulnya kalau komsos, hmm. jangan lupa melibatkan umat. Oh ya, betul, hmm. misalnya sederhana aja. Kita nanti kalau melibatkan umat, makan itu diberi Ya Ya, ya iya, iya, iya, ya. Di iya, jadi lebih murah. Nah, ya. <laughs> Saya dengar dari Romo Hendra bahwa memang Romo Agung ketika membuat sebuah film itu biayanya tidak tidak fantastis banget, tidak yeah. tinggi ya, tapi bisa menghasilkan sebuah karya yang seperti tadi bisa juara tuh tingkat signis, tingkat internasional ya, tingkat internasional. Dua kali Romo? Asia dua kali ya. World. Ide-ide dalam film yang juara itu tentang apa, Romo? Gimana, Romo? Oh, ide-ide dasar dari kedua film yang akhirnya juara di sinis Internasional. Oh, yang tingkat Asia itu idenya pada waktu itu anak itu sering dibingungkan dengan ajaran yang di gereja dan orang tua dengan dunia di luar itu. Mm -hmm. Lalu sebetulnya misalnya saya harus mengikuti siapa. Mm -hmm. Lalu yang kedua, kalau yang si Ismol itu pada waktu idenya adalah waktu Bapak Paus mengajak untuk berdoa dan berpuasa bagi Syria. Saya membaca koran, ada Bapak Paus mengajak berdoa dan berpuasa untuk Syria oh gitu ya hmm. idenya dari itu aja hmm. sangat sederhana Romo ya waktu itu tapi uh, lalu akhir-akhir ini -akhir tampaknya uh, Komsos di tingkat kusupan masing-masing kurang lagi ya, membuatkan film ini sebagai apa kekuatan untuk berKTKC. Kira-kira ya. pesan dan usul apa dari Romo untuk kami Komsos di Kusupan Pangkal Pinang, dan juga barangkali kalau umpamanya tayangan ini ditonton oleh teman-teman di kusupan lain, semoga itu bisa menjadi inspirasi kira-kira ini pesan dari Romo Agung sebagai pegiat KomSos untuk KomSos KomSos di Kusman Pangalpinang eh KomSos di Kusman Pangalpinang untuk lebih aktif dan lebih berani untuk membuat film-film ini. Terima kasih. Ya, yeah. pertama bahwa Gereja kita membutuhkan sosialisasi atas ajaran-ajaran yang dia miliki, baik kepada umatnya ataupun juga kepada masyarakat. Maka rasa saya Komsos itu perlu mendukung sebagai penggemar dari gereja. Yang kedua, Film-film yang kita bikin adalah film-film yang tidak perlu panjang-panjang kalau mau film ktgc itu. dua film-film yang pendek. Mengapa? Karena orang sekarang ini sedikit yang mau melihat film yang panjang kalau tidak sungguh-sungguh film itu dibuat secara serius. Tetapi kalau mau sederhana, silakan... Uh, membuat film dengan cara yang sederhana, apa itu tadi, pendek, misalnya 1-2 menit untuk KTGC-KTGC sederhana, lalu kalau memang mau agak panjang ya 15 menit, tapi kalau itu diharapkan di Youtube juga sedikit yang menonton. <tuk> <tuk> <tuk> Karena kalau satu menit itu kan bisa di Instagram, dan bisa di YouTube, dan itu orang akan sangat cepat menonton dengan singkat itu. Karakter orang kita sekarang ini tidak mau nonton yang lama-lama. Oh, okay, okay. hmm. Tapi kalau memang mau serius membuat film, boleh. Dan itu harus menarik memang. Terima kasih Romo, Romo Agung atas obrolan kita malam ini, dan hal ini akan menjadi inspirasi yang luar biasa untuk kami terutama di Komsos Kusupan Pangalpina karena kami sedang berupaya untuk membangun semangat kami untuk supaya bisa melahirkan karya-karya terutama video-video pendek yang bisa menjadi apa ya media KTKC ya sumber KTKC bagi banyak orang dengan cerita-cerita sederhana yang seperti tips-tips yang sudah Romo bagikan kepada kami pada malam hari ini. Semoga tips-tips dan juga sharing dari Romo Agung pada malam hari ini menjadi ya, inspirasi dan juga acuan bagi kami untuk berkarya di komsos Papin ini. Terima kasih Romo, selamat malam. Sampai jumpa lagi.